Halo teman-teman selamat datang di channel kakak teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan mencari mainan teman-teman di pohon-pohon apanya teman kakak juga tidak tahu ini kakak maan di taman teman-teman wow let's go kita cari teman-teman bola-bola yang ada di sini let's go kita mulai cucut cucut cucut cucut cucut wow kita akan menaiki ini teman-teman wow. itu teman-teman bisa lihat sudah ada dua bola yang menunggu kita, teman-teman. wow teman -teman, Kita mulai dari sini, teman-teman. Wow, ini ada bola dino charger teman-teman. Ada bola dinosaurus warna pink, merah, hijau, dan biru. Oke, teman-teman, kita taruh di situ. Kita ya, cari dan ambil lagi bola, teman-teman. Cari-cari, wow. Itu, teman-teman. Kakak menemukan bola basket, teman-teman. Wow, keren sekali. Ini ada bola basket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 ternyata kakak menemukan bola-bolanya di dalam situ teman-teman oke -teman. Teman, teman kita ambil bola bola teman-teman waduh, itu bola apa teman, teman kenapa dia ada di dalam situ? wah, sulit sekali teman-teman kakak mengambilnya. oke, kita ambil teman, teman wow, sangat terjauh dan sulit sekali teman Ah, uh, wow, ini kakak menemukan bola ini teman-teman ini bola pak ah bola bendera seluruh so dunia teman wow keren sekali oke okay, kita mendapatkan 3 bola teman oke okay, kita taruh di situ dan kita hitung satu dua tiga wow nyata kita mendapatkan 3 bola teman oke okay, teman mungkin sekian lebih dari kakak teman jangan lupa di tengah subscribe ya teman biar kakak lebih semangat bikin videonya oke okay, sampai jumpa di video kakak selanjutnya bye bye